Halo semuanya balik lagi di channel Opa dan kali ini Opa ada info menarik yang datang dari salah satu aktor tampan Korea Selatan yang begitu digemari para pecinta drama Korea tentunya siapa lagi kalau bukan aktor Park Seo Joon kalau Opa sebut Park Seo Joon pastinya teman-teman akan mengetahui semua film-film dan drama yang pernah diperankan oleh aktor tersebut tentunya sebut saja film She Was Pretty Trade my way. What's wrong, Sekretari Kim? Dan yang terakhir Itaewon Class ya. Pastinya kemampuan acting aktor ini nggak perlu diragukan lagi dalam perfilman di Korea Selatan. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Park Seo Joon dikabarkan akan bergabung dalam salah satu proyek film Marvel Cinematic Universe. Kabar ini tentunya sangat menggembirakan bagi para fans dari Park Seo Joon karena Park Seo Joon akan menjadi aktor kedua dari Korea Selatan yang bergabung dalam MCU setelah aktor Ma Dong Suk yang sudah lebih dulu debut dalam film Marvel The Eternals. Melansir dari laman Korea Koreabook pada tanggal 5 Desember, influencer dan penulis Twitter populer Daniel Richman mengabarkan Park Seo Joon akan berperan sebagai suami dari Kapten Marvel, yaitu Pangeran Ian dalam sequel film Kapten Marvel Mendatang. Ini baru kabar loh ya teman-teman, belum dikonfirmasi langsung oleh pihak MCU-nya. Jadi, jangan ngegas dulu ya guys ya. Kabar ini diposting oleh Cosmic Marvel dalam akun medsosnya dan sudah disukai 5.900 like dan 1.700 retweet. Mulanya saat awal-awal Park Seo Joon terdengar bergabung dengan MCU, para fans akan menduga sang aktor berperan sebagai Novar atau Marvel Boy mengingat perawakan dari sang aktor. Tetapi dengan adanya kabar terkini, hal ini tentunya menampik dugaan para fans tersebut. Menurut fansite dari marvel.fandom.com, Ian adalah pangeran dari planet Aladna. Dalam situs tersebut menyatakan bahwa pangeran Ian hampir dipaksa menikah di luar keinginannya karena kebiasaan alatnya mana hanya para wanita yang memilih pasangannya. abden Marvel menikahi Ian dan kemudian memberinya hak untuk memilih pasangannya. Penggemar Marvel memiliki tanggapan yang beragam tentang berita tersebut. Beberapa menyatakan bahwa mereka tidak terlalu bersemangat tentang apa arti premis pangeran dari planet musik di mana setiap orang harus bernyanyi untuk berkomunikasi Jadi dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi Kayak film India tuh ya Sedangkan netizen Korea menunjukkan tanggapan yang beragam juga tentunya Dengan beberapa ada yang mempertanyakan premis musikalnya Sementara yang lain mengungkapkan kegembiraan untuk film ini tapi kembali lagi, ini kan MCU ya, pastinya akan ada kabar-kabar yang dibuat sebagai pancingan awal saja buat para penikmat film MCU tentunya. Jadi kita tunggu saja ya guys perkembangan selanjutnya sambil mempersiapkan mental jika ada kejutan lainnya dari MCU. Dan itulah info menarik dari Opa kali ini, semoga menghibur teman-teman semua. Dan bagaimana menurut kalian? Coba yuk komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe juga ya biar opa makin semangat. And see you again.